selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bakal kaya raya serta tajam di akhir tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini kenisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang bakal kaya raya serta tajam di akhir tahun 2021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 untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang di mana di sini digambarkan seorang Scorpio bakal kaya raya serta tajam mentir di akhir tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio pernah mendapatkan pengkhianatan dimana ia terima di bulan sebelumnya ataupun di awal tahun. Yang membuat seorang Scorpio akan semakin berhati-hati di dalam memilih rekan kerja, di dalam memilih orang untuk bekerja, dan di dalam memilih partner untuk bekerja. Tindakan itu akan membuahkan hasil yang maksimal dan membuahkan hasil yang sangat positif kepada kehidupan keuangan serta rezeki seorang Scorpio di akhir tahun 2021. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang di mana di sini membuat seorang Scorpio akan kaya raya serta terlintir di akhir tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords secara memiliki episode itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya, serta tajar melintir di akhir tahun 2021 yang dimana di sini sebuah pengalaman hidup sebuah pengkhianatan yang ia terima menjadi pelajaran kepada seorang Scorpio untuk berhati-hati dalam memilih rekan kerja dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang berdapat positif kepada keuangan kehidupan serta rezeki akan meningkat yang didukung-penuh oleh sebuah keluarga seorang pasangan Scorpio sendiri serta di disini seorang Scorpio mendapatkan doa dan dukungan dari keluarga serta dari pasangan Scorpio sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Themon secara umumnya tem itu diartikan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang akan terjadi kedepannya. Dan jika kartu demun, kita gabungkan dengan cokelat yang pertama di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Scorpio adalah mendapatkan rezeki keuangan kehidupan yang meningkat, yang dimana di sini digambarkan dikarenakan seorang Scorpio belajar dari pengalaman hidup pengkhianatan yang ia terima dan di sini seorang Scorpio banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan yang didoakan oleh pasangan serta keluarga Scorpio sendiri dan di mana juga di sini seorang Scorpio dijuluki seseorang yang bakal kaya raya serta tajam melintir di akhir tahun 2021. dan untuk zodiak yang kedua adalah Taurus atau ataupun dua pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang di mana di sini digambarkan seorang Pisces bakal kaya raya serta tajam melintir di akhir tahun 2021. Yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan dua tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut bernilai besar, yang akan mendongkar keuangan kehidupan serta rezeki seorang Pisces akan meningkat di akhir tahun 2021, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan membuat satu usaha ataupun membuka suatu usaha cabang, usaha tambahan yang dimana di sini akan menghasilkan maksimal kepada keuangan kehidupan seorang Pisces di akhir tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan suka berbagi kepada semua orang yang dimana di sini akan membuat pintu rizki seorang Pisces semakin terbuka dan membuat seorang Pisces akan kaya raya serta tajam lintir di akhir tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page absorption. Secara umumnya phase absorption itu diaplikasikan seorang anak dan di sini menggambarkan Seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta transfernya dari akhir tahun 2021, yang dimana sini dikarenakan seorang Pisces suka berbagi, mendapatkan dua tahun pekerjaan yang lebih baik besar, yang berdampak positif kepada keuangan, serta disini membuka usaha tambahan, usaha cabang, yang dimana hasilnya akan maksimal, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan, yang tiba disini seorang Pisces mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga Pisces sendiri, serta disini seorang Pisces mendapatkan doa, dukungan, serta... Motivasi dari sebuah keluarga serta anak Pisces sendiri, dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini, menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Pisces di akhir tahun 2021 adalah seorang Pisces mendapatkan tawaran pekerjaan yang mampu mentransfer kehidupan keuangan seorang Pisces di sini. Membuka usaha tambahan usaha cabang yang mampu mendongkrak ke keuangan kehidupan, serta di sini seorang Pisces juga berbagi kepada orang lain, yang dimana disini menyebabkan pintu rezeki akan semakin terbuka, yang didukung penuh oleh keluarga serta anak Pisces sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah six of swords, ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang zodiak cancer cancel. Yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang akan kaya raya serta tajam melintir di akhir tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Cancer akan belajar dari pengalaman hidup, belajar dari perjalanan hidup, belajar dari suatu kegagalan. Yang dimana di sini membuat seorang Cancer akan semakin kuat dan bangkit lagi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, rezeki yang lebih bagus, serta keuangan yang lebih bagus dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang cancer kelihatan tertawa di depan keluarga namun di belakang keluarga seorang cancer sedang berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan keluarga yang dimana di sini akan mendapatkan hasil yang maksimal dampak yang positif kepada kehidupan keuangan dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang cancer akan terbuka pintu rezekinya di akhir tahun 2021 yang dimana sini bisa dikategorikan seorang cancer bakal kaya raya serta tajam melintir di akhir tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di disini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang akan kaya raya serta tajir melintir di akhir tahun 2021 yang dimana disini seorang cancer merupakan seseorang yang belajar dari pengalaman hidup belajar dari kegagalan dan di akhir tahun 2021 seorang cancer akan mendapatkan kesuksesan kebanjiran rezeki serta mendapatkan keuangan yang meningkat yang dimana didukung penuh oleh pasangan serta keluarga cancer sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang cancer berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan keluarga dan anak cancer sendiri dan jika kartu nomor kita gabungkan dengan sudik yang ketiga di sini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Cancer di akhir tahun 2021 adalah kehidupan seorang Cancer akan lebih bagus, keuangan akan lebih menikah, rezeki akan semakin bagus, yang dimana di sini seorang Cancer mendapatkan itu semua dikarenakan berusaha untuk membahagiakan keluarga, berusaha untuk membahagiakan seorang pasangan, berusaha untuk membahagiakan seorang anak, serta di sini seorang anak, pasangan, dan keluarga mendoakan Cancer agar kehidupannya lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan terus seorang kanker akan semakin terbuka lebar di akhir tahun 2021 yang dimana di sini menjadi julukan kepada seorang kanker sebagai seseorang yang akan kaya raya serta tajam linier di akhir tahun 2021. Dan untuk sedikit yang keempat adalah of cup ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang dimana di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta melintir di akhir tahun 2021. Di digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang giat bekerja, pantang menyerah di dalam bekerja, gigi di dalam bekerja, disiplin di dalam bekerja, yang dimana di sini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan keuangan Aris sendiri dan di sini kepercayaan akan datang dari orang lain kepada seorang Aris. Untuk menangani sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan bernilai besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan, serta mampu mendongkrak finansial seorang aris lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang aris akan mendapatkan pekerjaan yang sekaligus, yang dimana di sini menghasilkan hal yang positif, kehidupan yang positif, keuangan yang positif. Kepada seorang aris di akhir tahun 2021, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang aris melakukan kerja sama kepada orang lain, yang dimana di sini memberikan kepercayaan kepada orang lain, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang dimana di sini dalam ikatan kerja, yang akan mendongkrak keuangan kehidupan seorang aris lebih bagus lagi, serta di sini dijuluki seorang aris merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya, serta tajam di akhir tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of pentacle Secara umumnya Queen of pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan aris sendiri, dan di sini menggambarkan bahwasanya seorang aris akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan mendukung keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang aris akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Memberikan kepercayaan kepada orang lain yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan Aris sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aris akan didukung penuh oleh pasangan yang didukung yang disimbolkan dengan Queen Open Poker dan dimotivasi serta didoakan oleh pasangan Aris sendiri dan jika kartu demun kita gabungkan dengan solit yang keempat di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Aris di akhir tahun 2021 adalah rezekinya akan semakin meningkat keuangan semakin meningkat finansial semakin meningkat. Yang dimana sini terjadi karena seorang aris mendapatkan banyak tawaran pekerjaan sekaligus mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan di disini seorang aris didukung penuh oleh pasangan, orang-orang terdekat, serta sahabat-sahabat aris sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal kaya raya serta tajam melintir di akhir tahun 2021. Yang pertama adalah zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Cancer, dan yang keempat adalah zodiak Aris.